Seng. kembali lagi bersama Gasing Channel yang berbeda, not unfired. Silahkan komen dan subscribe dimanapun kapanpun ngising share dan brother jadi tahu. Hai bro, saat sehat ya semuanya, tentunya brother and sister. Jangan lupa bahagia. Hmm. Oke, okay, kali ini ginseng akan coba sharing kembali mengenai Photoshop. 2020 ya. apa sih yang baru nih dari Photoshop 2020 ya kita akan coba ulas mengenai aplikasi software editing yang tidak asing lagi di telinga kita Ya, yaitu Photoshop versi 2020 seperti apa ini isi isinya seperti apa ya biar lebih enak kita lanjut ataupun kita saksikan video dari Niseng buat Brother and Sister dimanapun kapanpun ini share dan Brother jadi Oke mengenai Photoshop uh, sekilas Photoshop 2020 ini rata-rata digunakan untuk editing terutama foto ya editing foto. Nah, ada beberapa kriteria mengenai photoshop terbaru ini diantaranya spek komputer yang mau dipasang harus mumpuni ataupun harus spek tinggi ya minimal-minimalnya sih tadi windows 10 64 bit ya terus ram 4 GB atau lebih kalau untuk processor sendiri ada pelikotan banget nih ngomong mm. kalau untuk prosesor sendiri guys ya the brother untuk prosesornya sendiri itu minimal core2 ya core2 2 atau tau sih lebih amannya core i3 sih atau dari AMD nya A4 lebih aman A6 seperti itu langsung saja simak ya kita akan lihat dan kita akan kenalan Photoshop terbaru 2020. Ini. Langsung saja kita buka aplikasinya. Tampilannya sangat menarik ya dan beda dari sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang mudah ada anak kecil sambil gendong bonekanya itu. Beda dari foto-foto sebelumnya. Yang mungkin ini terobosan-terobosan terbarunya. Oke, okay, selain tampilannya yang sangat menyejukkan mata, ya, ini banyak pembaruan-pembaruan dari versi-versi sebelumnya. Itu jelas pasti, karena setiap update itu pasti ada kelebihan-kelebihannya. Seperti itu, kalau untuk kekurangannya sih, kayaknya tetap ada sih, terutama dari mungkin-mungkin uh, ya, dari kompetibilitas terhadap perangkat yang kita gunakan seperti itu Oke dari sini ada di sini fitur ribuannya itu 3D eh, ya tiga dimensi mungkin dari sebelum sebelumnya juga pernah ada ya seperti itu nah ini sangat banyak sekali gajah berbeda nah bagian ini apa ini? bagian sisi kirinya itu ya ada grid new ya dan sejenak sih ya enggak jauh beda dengan foto sebelumnya tapi lebih intinya sih lebih nyaman ya ini entah itu penggunaan warnanya dark ya dark sehingga ke mata itu nyaman untuk dilihat seperti itu untuk bagian-bagian disini sih pin brother atau sister sudah enggak asing lagi Ya, apa ini sekilas sih? Post tampilan awal kayak si Corel gitu ya. Ada create new open, itu beda dari Photoshop sebelumnya. Kalau open sendiri, ini wow, di sini ada cloud dokumen ya. Gak jauh beda sih. Kalau yang ada di drag and drop dan image juga, kalau diklik sama kayak yang tadi kita diarahkan ke komputer kita. Nah, seperti itu. Tunggu jauh berbeda, fitur-fiturnya. Kita akan coba create new seperti apa. Nah, ini tetap sama seperti ini. Oke, kita akan buka. Iya, kita disuguhkan halaman kerja yang menurut yang sini menarik, ya, karena sudah sejuk tedulah intinya di mata sehingga nyaman ketika kita kerja walaupun lama gitu. kalau ditekan home ada gambar rumah kita dikembalikan ke awal ini itu unik juga ini Oke, kita akan kenalan yang baru-barunya itu apa aja ya kalau untuk bagian ini sih Penonton dengan toolsnya oke, okay, ini sangat menarik. Ketika kita arahkan ke tools, kita akan mendapatkan kayak petunjuk, ya, petunjuk-petunjuk ini kayak video gitu. Nah, ini bagian tools ini, ya. Itu kan, ketika kita arahkan, kita akan disuguhkan dengan cara-cara fungsi ataupun kegunaan dari tools itu sendiri terus yang kedua ini red text singular, ya jalan pintasnya itu atau shortcutnya di keyboard itu W ada beberapa poin ataupun ada beberapa fitur dari the tanks ada empat fitur ya selanjutnya ada apa ini lasso shortcutnya di keyboard yaitu L ada berapa sub dari lasso ini kita klik kanan ada tiga brother ada tiga sub ataupun tiga bagian-bagian dari lasso itu selanjutnya ini ada objek selection dengan shortcut di keyboard Jubi sub dari ini ada berapa ya ada tiga selanjutnya ada cropping tool Ya, ini sangat unik sekali ketika kita arahkan tadi ya kita akan dihadapkan dengan kayak video kecil gitu ini ada empat sub coba potong wow ini disebut multi perspektif kita enter oh, enggak ada kelihatan karena belum ada gambarnya lanjut apa ini frame tool wah ini nih yang menarik nih yang sebelum sebelumnya juga pernah ada ini frame tool ini sangat membantu sekali terutama bagian layout ya ketika kita ngedit layout kita membutuhkan gambar itu memasukkan ke Prem ataupun iya uh, benar Prem ya ini mirip-mirip di eh, babah korel ya itu kalau untuk subnya ini gak ada cuma satu Prem dengan shortcutnya itu selanjutnya ini apa ya dropper ya triple tour ya ini jauh berbeda seperti yang sebelum-sebelumnya melahirkan Wow ini banyak sekali ya ini pasti fungsi-fungsinya itu sangat membantu ketika kita dalam editing selanjutnya ada apa ini spot healing ya bisa lihat oleh brother and sister penggunaan dari tools yang ini ada 5 sub tools seperti itu selanjutnya ini ada brush wah ini lebih menarik nih kayaknya nih cara gunainya shortcutnya sendiri ini di keyboard yaitu huruf B dan ada 4 sub dari tools terus ini selanjutnya cloning stem ini favorit nih ini, ini cloning ini karena sering ketemu ketika kita ngedit entah itu objek-objek yang butuh kita cloning dan di photoshop inilah node misong sangat cocok sekali untuk memanipulator cloning itu sendiri Selanjutnya ada apa ini? History plus tool Oke bisa dilihat oleh brother semuanya Kegunaan-kegunaannya itu sendiri Untuk nya yaitu huruf Y Oke. Oke berikutnya itu apa ini? y e tool buat hapus lah kok hilang Ya jelas lah keren itu kan buatnya hapus Oke dari y e tool ini ada 3 subs bagian ya di keyboardnya itu ada tuh. selanjutnya ini sudah tidak asing juga gradient buat pewarnaan secara gradient HP secara gradient ya pokoknya nanti seperti itulah mungkin brother bisa pada tahu ini ada tiga sebagian dan shortcutnya itu G di keyboard dan berikutnya ini apa apa ini? Ya, ada yang tahu? Ya seperti itulah. Dan ini bagian ini ada tiga sub. Selanjutnya the filter ini buat uh, warna agak hitam ataupun warnaan posisinya menjadi agak gelap ataupun terang. Selanjutnya ini ada tools yang unik juga nih ini bisa kayak buat di photoshop itu pen tools dengan shortcut sedikit buat p ini ada enam sub di bagian pen tool ini dan menarik juga nah ini sudah pasti pada tahu Friend, sister ini adalah text you udah tahu gua juga itu hijau beda lah untuk teks bagian tools. Text ini ya, tools text enak banget. Jir ya, ada horizontal, ada horizontal dan vertikal. Brother, di ini ada empat sub dari teks ini. Yes, selanjutnya, ini ada. Oh, ini selection tool itu dari section tool ini ada berapa sub ada dua sub selanjutnya rectangle tool biasanya buat bikin objek kotak bulat ataupun bintang seperti itu nah itu kan ada tuh clips tuh ya ini ada tiga sub di bagian retik, nah, itulah pokoknya. Nah, ini apa? Ini hands to biasanya. Kalau di keyboard, itu kita sambil tekan ataupun klik apa spasi. Ya. klik spasi. X, eh, spasi apa Ya, pokoknya klik yang tombol besar itu panjang. Ya, pokoknya. apa ya? Ya, tombol yang paling panjang di bawah deket di bawah CP BNM tombol buat geser-geser ya spasi ya tombol, tombol spasi. oke inilah tampilan-tampilannya ini bisa diedit bagian tools-toolsnya itu kita bisa sesuaikan custom kebutuhan kita mungkin masih banyak lagi fitur-fitur yang terdapat dari photoshop terbaru ini silahkan brother and sister semua explore sendiri dan komen ataupun sharing di video ngiseng kali ini karena ini pasti banyak sekali fitur-fitur yang belum Nisan sampaikan Jadi Itu kalau untuk tampilan-tampilan di bagian kanan sih ini juga kayaknya banyak yang baru karena kita udah enggak asing juga sih Banyak yang baru Terus banyak peningkatan-peningkatan uh, Terutama dari interface-nya ya Ini banyak yang baru Sehingga memudahkan sebenarnya Memudahkan kita dalam bekerja Seperti itu brother Tuh, sekali ini unik ya sebenarnya ini unik menurut pengisong sih ini foto software baru ini sangat unik, keren, nyaman di mata tenang di hati yeah, jadi itulah oke okay, mungkin itu saja yang dapat pengisong sampaikan sampai jumpa di Video ngiseng berikutnya, tetap stay tune di ngiseng iseng. Thank you brother.